Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, ane mau ngebagi tutorial Itu cara mengaktifkan lampu flash LED notifikasi WhatsApp di HP Infinix tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang baru di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat ini dia cara menyalakan lampu flash LED notifikasi WhatsApp di HP Infinix. Bagi sahabat untuk cara menyalakan lampu flash LED notifikasi WhatsApp yang ada di HP Infinix, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel. Baik sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian di sini kita masuk ke menu pendorong sosial ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Dan di sini ada flashlet untuk peringatan, flashlet untuk telepon WhatsApp masuk atau pesan masuk ya guys ya. Kita aktifkan yang ini, guys. Nah, maka secara otomatis, jika WhatsApp kamu mendapatkan telepon atau SMS atau notifikasi yang lainnya, maka flashlight di HP Infinix kamu secara otomatis akan menyala. Nah, sahabat, itu dia cara menyalakan lampu flashlight peringatan atau notifikasi WhatsApp yang ada di HP Infinix.